Selanjutnya, kita ke kartu zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang keempat, yaitu zodiak cewek yang suka baperan. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak cewek yang suka baperan di sini untuk zodiak yang pertama. Selanjutnya, untuk zodiak yang kedua.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 five of one ataupun lima tongkat secara umum five of one itu diartikan seseorang yang suka berkomunikasi dengan orang lain dengan berlawanan jenis ataupun seseorang yang suka berbagi cerita ataupun berbagi pekerjaan kepada orang lain dan di satu sisi ia akan berperan di sini ia suka berbagi cerita serta berkomunikasi di dalam orang lain namun di sini mencolok seseorang zodiak yang pertama akan sering melakukan komunikasi dengan seseorang di dalam kategori pekerjaan ataupun hubungan pekerjaan dan di sini seseorang cewek yang suka berperan itu adalah seseorang yang teman dekat ataupun seorang rekan kerja yang berada di wilayah pekerjaannya seseorang tersebut akan memberikan serta masukan dan tanggapan yang positif kepada zodiak yang pertama dan disinilah zodiak yang pertama akan mulai baperan kepada seseorang tersebut dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Kenaik of Pentacle secara umumnya Kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi sini kelihatan untuk zodiak yang pertama ia suka berkomunikasi dengan seseorang di wilayah lingkup pekerjaan sehingga ia baperan yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan untuk kesimpulannya adalah the word secara umum the word itu diartikan kesempatan kedua jadi sini kelihatan bahwasanya jodek yang pertama adalah zodiak cewek yang suka baperan itu sering berkomunikasi dengan seseorang tersebut di wilayah lingkup pekerjaan ia didukung oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan The World menggambarkan zodiak yang pertama itu baperan kepada seseorang yang merupakan kesempatan keduanya untuk mendekati pasangan. Dan untuk zodiak yang pertama, zodiak cewek yang suka baperan itu berada di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni, tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Gemini. Selanjutnya, kepada zodiak yang kedua, zodiak cewek yang suka baperan adalah... 10 of one ataupun 10 tongkat. Jadi di sini kelihatan untuk zodiak yang kedua yang suka baperan ia sering merangkul ataupun melakukan suatu pekerjaan dengan caranya sendiri dan di sini seseorang memperhatikan dan memberikan masukannya agar sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh zodiak yang kedua perlu bantuan dari orang lain. Namun di sini zodiak yang kedua merupakan Seseorang cewek yang suka baperan itu dikarenakan perhatian yang kecil yang diberikan oleh seseorang kepada dirinya Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Cup Secara umumnya King of Cup itu diartikan seorang pria yang usianya sudah matang ataupun seseorang yang lebih tua dari zodiak yang kedua Jadi di sini kelihatan zodiak yang kedua melakukan suatu pekerjaan tanpa bantuan orang lain dan disinilah King of Cup itu musuh seseorang yang memberikan perhatian kepada zodiak yang kedua dan di satu sisi, zodiak yang kedua mulai berperan dengan perhatian yang kecil yang diberikan oleh seorang pria tersebut. Dan jika kartu the world kita gambarkan di sini, zodiak yang kedua melakukan pekerjaan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain yang diberikan perhatian oleh seseorang yang lebih tua dari dirinya, dan the world menggambarkan. Seseorang yang lebih tua dari dirinya merupakan seseorang yang mempunyai kesempatan kedua untuk memperhatikan zodiak yang kedua sehingga zodiak yang kedua baperan kepada seseorang tersebut dan untuk zodiak yang kedua itu berada di angka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Scorpio. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga yaitu zodiak cewek yang suka baperan adalah. eight open tackle ataupun 8 koin. Secara umum eight open tackle itu diartikan mulai menghargai seseorang, mulai menghargai hidup ataupun mulai menghargai diri sendiri. Jadi untuk jejak yang ketiga di sini kelihatan ia mulai menghargai seseorang yaitu seseorang yang ia sukai dengan cara menerima setiap masukan ataupun dengan cara Mendekati seseorang tersebut dengan menawarkan suatu pekerjaan ataupun menawarkan jasa kepada seseorang tersebut, dan di sini seseorang tersebut akan menerima tawaran dari zodiak yang ketiga, sehingga zodiak yang ketiga akan mulai berperan kepada seseorang pria tersebut. Dan itu support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Jadi, di sini kelihatan untuk zodiak yang ketiga. Ia boleh berperan kepada seseorang dengan memberikan suatu tawaran jasa dan memberikan suatu perhatian kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut menanggapi secara positif dan di disini ia didukung oleh seorang sahabat yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Zodiac yang ketiga sendiri dan jika kartu the World kita gabungkan dengan Zodiac yang ketiga di sini kelihatan zodiak yang ketiga menawarkan ataupun sudah sering menawarkan jasa ataupun menawarkan suatu pekerjaan kepada seorang pria yang didukung penuh oleh seorang sahabat zodiak yang ketiga dan di sini Dewa menggambarkan kesempatan kedua telah ia miliki untuk mendekati seseorang yang ia sudah mulai bapuran kepada orang tersebut dengan orang tersebut memberikan respon yang positif atas tawarannya dan untuk zodiak yang ketiga itu berada di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Virgo. Selanjutnya kita terus kartu Zodiac yang keempat yaitu zodiak cewek yang suka baperan adalah Eight of One. Secara umumnya Eight of One itu diartikan tetap tekuni pekerjaan yang saat ini dan biarkan alam menjawabnya. Dan di sini untuk zodiak yang keempat isi menggambarkan zodiak yang keempat akan menekuni pekerjaannya sehari-hari sehingga ia sering bertemu dengan seseorang yang ia lihat ataupun yang sudah sering ia lihat di jalanan dan di sini ia sudah mulai tertarik dan ia mulai baperan kepada orang tersebut sehingga apabila berada di dekat orang tersebut ia akan tersipu malu ataupun salah tingkah jadi untuk zodiak yang keempat ini merupakan zodiak seorang cewek yang ketemu seseorang di jalan namun ia tertarik dan mulai baperan kepada orang tersebut dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi itu jodek yang keempat ia berperan dengan seseorang yang ketemu di jalan dan ia mulai tertarik dan mulai mendekatkan diri kepada seseorang tersebut namun untuk jodek yang keempat di disini menggambarkan adalah seseorang wanita yang sudah mempunyai anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan jika kartu the kita gabungkan dengan jodek yang keempat di disini menggambarkan Seorang zodiak yang keempat akan terus menekuni pekerjaannya, yaitu terus menerus berjumpa. Ataupun seseorang yang ia mulai suka dengan bertemu di jalanan dan ia mulai mendekatinya. Dan di sini, page of one seseorang zodiak yang keempat merupakan zodiak yang sudah punya anak satu, yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan dua di sini menggambarkan zodiak yang keempat mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan di dalam kategori asmara bersama seseorang yang ia sudah mulai tertarik dan sudah mulai baperan kepada orang tersebut. Dan untuk zodiak keempat itu berada di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Leo. Jadi bisa kita lihat di sini ataupun kita simpulkan zodiak cewek yang baperan adalah yang pertama zodiak Gemini. Yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Virgo, dan yang keempat adalah zodiak Leo. Dan di sini bisa kita katakan untuk zodiak cewek yang suka baperan itu merupakan kesempatan kedua mereka di dalam suatu hubungan asmara. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak cewek yang suka baperan. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.